Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahawais, channel dakwahnya milenial. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang mau dukung channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian sangat berguna buat konsistensi kami untuk posting dan belajar bersama di channel ini. Cek cek Cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello sekut Bukan Gustur, kalau tidak menghebohkan, jagad negeri Wakanda, Wakanda Forever. Gustur pernah melontarkan pernyataan mengejutkan dengan membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Tionghoa. Wow, tidak hanya sebatas melontarkan pernyataan, pria yang merupakan anak kandung dari pahlawan nasional, Haji Yuhai Hashim, dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Haji Muhammad Hashim Ashari itu juga memberikan otoritas kepada peneliti negeri tirai bambu tersebut untuk melakukan penelitian dan penelusuran terkait luhurnya di negeri China sayangnya sampai saat Gus Dur meninggal dunia hasil riset tidak terlalu lengkap dan tidak bisa membuktikan kalau Gus Dur merupakan keturunan seorang yang bernama Tan Liang yang ikut dalam ekspedisi laksa Cheng seperti klaim Kustur waktu itu. Wah, ini harusnya tetap diteruskan. Sebagai bukti, Kustur itu wali loh. Perkataan beliau kadang tidak akan sampai kepada kita yang mindset dan ilmunya masih dangkal. Tapi apapun itu, mari kita doakan semoga selalu kebaikan menyertai beliau dan keluarganya. Sobat Advisors sejarah membuktikan cara Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menyelesaikan masalah di Papua tanpa tetesan darah, menuai pujian. Menuai pujian sejumlah pihak termasuk orang Papua. Dulu, selama rezim Orde Baru adalah tabu sekali jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Secara politis, pemerintah saat itu mengidentikan Papua dengan gerakan separatis organisasi Papua Merdeka. Namun Gus Dur meruntuhkan tembok-tembok ketakutan itu. Karena Gus Dur, kami tidak takut lagi menyebut diri kami orang Papua. Kami bangga dengan itu, kata seorang pemuda Papua bernama Yeskel Belau. Ada beberapa cara dari Gus Dur untuk menyelesaikan konflik di Papua tanpa tetesan darah pertama, Presiden Kusdur mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua yang kedua yang dihadiri oleh kurang lebih 5.000 orang peserta 5.000 orang peserta pada akhir Mei 2000. Tri Agung Rasis Kristanto dalam bukunya berjudul Perjalanan Politik Kusdur menyebutkan tokoh NU ini memberikan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk menyelenggarakan Kongres 2 Papua. Kongres ini membicarakan tentang segala hal tentang masa lalu dan masa depan Papua, termasuk pentingnya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, serta perbaikan hak-hak dasar, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua. Berikutnya, cara khusus menyelesaikan konflik di Papua yakni dengan memperbolehkannya berkibar bendera, bintang kecora di tanah Papua bendera bintang kecora selama ini dianggap sebagai lambang separatis namun oleh Gustur bendera ini dinilai sebagai lambang kultural sehingga diperbolehkan untuk berkibar dengan syarat dikibarkan di bawah bendera merah putih makna sejati dari bintang kecora sebenarnya adalah kuasa Tuhan Gustur juga memutuskan untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Alasan Kustur sederhana, nama Irian memiliki makna yang jelek, sebab dalam bahasa Arab kata Irian berarti telanjang dari kata Urian. Kustur juga beralasan bahwa dalam kebudayaan Jawa, penggantian nama seorang anak dilakukan jika sang anak sakit-sakitan. Saya mengganti Irian Jaya menjadi Papua, kata Kustur saat itu. Bagi orang Papua, Kustur adalah satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua kala itu, Forkhorus Yopoi Sembut, Ia atau Gustur, tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tapi juga mengakui harkat dan martabat kami sebagai rakyat Papua. Ucap Forkhorus, dikutip dari buku suntingan Irwan Suhanda. Pangkuan atas ekspresi kultural, kebebasan berpendapat, dan identitas politik, Termasuk dengan mengizinkan berkibarnya bendera bintang kecora lanjut Vaporus tidak hanya penting bagi masyarakat Papua tetapi juga menegaskan keberadaan orang Papua yang harus diperlakukan, yang harus diperlakukan setara, meskipun masa pemerintahannya sebagai presiden RI sangat singkat, Gus Dur, yang juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini telah mengilhami masyarakat Papua untuk berjuang demi perdamaian dengan keberanian iman dan intelektualitasnya. Gus Dur membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orde Baru yang otoriter militeristik, tandas forkorus. Neles Debay, toko masyarakat Papua, juga koordinator jaringan damai Papua. Lembaga untuk menjembatani dialog antara Jakarta-Papua menyebut Gus Dur sebagai Man of Peace alias Juru Damai Koordinator Jaringan Kusturian Indonesia Ning Alisa Wahid pada tahun 2019 menyebut Kustur memilih jalan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan di Papua Alisa menjelaskan Kustur ingin warga Papua merasa nyaman dalam mengekspresikan identitas kebudayaannya dengan begitu, mereka juga akan nyaman dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, itulah cara pijak beliau dalam menjamakan konflik di Papua. Di ujung sesi ini, kami mengambil ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu bihamdillahi jami'awwala tafarruku Wadhkuru ni'matamu wa hi'alaikum Idhkuntum a'da'a'u fa'allafabayna kulubikum Fasbah tum bidikmati ikhwanah yang artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah Dan janganlah kamu bercerai beraih Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu Pada masa jahiliah bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatuan hatimu Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Orang-orang yang bersaudara Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapatkan petunjuk Demikian